Oke okay guys balik lagi balik lagi balik lagi barangmu guys si jamet guys ya kali ini kita main bareng get up Olympus model 150.000 reboot untuk batcher sih jadi seperti biasa kita kocok kocok kocok tiga kali aja kali tiga kali aja coba gas hmm, SS doang SS doang tiga puluh gas kan masih DC on guys ya tiga tiga puluh tiga manual tiga puluh SS doang guys ya lewati layar doang tiga puluh guys ya waduh enggak bakal nembak tuh kalau kalau ada muka lu yang jelek kayak gitu enggak bakal nembak atau usus parah banget kau nih us mau apa Ubus kau nila para bet para bete para bet, para bet, para bet. si kakek kintil kuntul-kundul oke okay, nice dua lagi turun jeng jeng dua lagi bisa yuk biru dulu, hmm, oke, okay. hijaunya pun nggak mau kalah guys ya. ternyata hijau pun juga nggak mau kalah kakek pun nggak mau kalah pada keluar semuanya. pelit pelikah, hmm. keluarnya dua di situ. ngapain di situ mak? kalian mau tahu kan dua-dua kayak gitu? tuh kan sengaja banget nggak mau nembak. tuh wih, dikasih dua lagi gisya. dikasihnya dua lagi lo parah, parah, parah si kakek parah. gua colok lo keke gue colok lu situir, tuir, tuir, gisi gitu, ya, ya, ya lah kayak gratisan petir nggak apa-apa, gue nggak nolak kalau dikasih gratisan, dikasih petir, gua nggak nolak ya kayak, ayo bisa lah, bisa kayak, kayak ganteng, kayak, yuk bisa kayak, bisalah lah kayak, masa nggak bisa kayak, ayo hmm ayo satu lagi, bang, ayo kayak, um, hmm. Jo iya semalai jam pasien dulu jam pasir hijau, hijau kristal dulu lah ayolah satulah ih pelit banget pelit nggak ada nggak per, ada perkalian nggak ada ini loh ayo tembak lah malah turun foto dia satu yang jelek itu oke ganteng sih iya ya, lu ganteng lu paling ganteng deh emang sih kakek paling tampan bisa kita jilat dulu dia emang sih kakek paling ganteng hmm, kakek paling ganteng Oke nyangkut dong hmm, kurang satu birunya Oke jangan gitulah ayo oke ayo bisa tembak nyangkut Oke ungunya jadi enggak hmm, jadi ungunya bisa ayolah kek serosot. Hmm. ayo kek bisa lah ke hmm, mana ke mana dimana kakek kintil saya mana nggak ada tembakan sama sekalinya gua jelepet lu kakek ayolah masa cuma dikasih gratisan tapi enggak ada isi-isi ya -si -si -si. Ayolah eh short. bener-bener sih kakek bisa gue masih tuh selin orangnya ya ngeselin banget sama si kakek nah hmm, dua doang biasanya dua biasanya kalau udah kayak gitu dua doang malah gini hmm, kurang satu misa biasanya kalau udah kayak gitu dua, dua aja. Mas, mas, namanya Mas Enggak gitu. apa-apa, sengganya udah dikasih gratisannya polanya enggak zong-zong Polanya enggak zong dikasih gratisan bisa Sengganya walaupun belum profit. Tapi tenang, tenang, santai ya, ya. Masih santai ya, ya. Kita enggak tahu ke depannya ditembak kali di sini lagi. Oke, jamnya jadi. Oke, next one di penghujung di penghujung bisa dikasih kecilan dikasih oke lumayan bisa mega mega mega mega dikasih meganya bisa lumayan timbang lumayan coy pak coy dikasih meganya bisa ternyata si enggak pelit-pelit banget bisa lumayan 180.000 juga lumayan bisa ketimbang lumayan e, tembak akhiran nah merahnya jadi dong merah, merah, ikut tapi papa lumayan dikasih 200, 2000 bisa gratisan sama lumayan. Boleh lah ya, lah ya lumayan, lah ya ya guys ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gua main di mana, so pasti so es good gua nggak bakal kemana mana Gua pasti mainnya di Bonanza 138 guys ya. Kenapa gua main di Bonanza 138? Karena di Bonanza 138 itu lagi banyak event-event menariknya guys ya. Lagi ada yang namanya event claim deposit buat new member dan old member guys ya. Buat new member kalian minimal deposit 10 10.000 dapat 10.000 lagi. Buy, Karena polanya pola ngebuy. Pola 33 baik buy guys ya. Polanya 3 manual 30 SS doang abis gue ngebuy di with SS guys ya. gue lanjutin lagi guys ya. Kenapa gue main di bon aja 138? Karena di bon aja 138 banyak banget itu menariknya. Lagi ada event claim deposit buat new member dan old member guys ya buat new member kalian minimal depo 10000 dapat 10000 lagi kalau kalian depo 50 50000 25 rp gitu. itu yaitu buat new member buat old membernya Bang ada dong nggak usah sedih old member jangan sedih nggak usah sedih sih, gitu. gua karena buat old member juga ada buat old member kalian cukup depo 50 50000 20000 caranya Bang caranya kalian tinggal pakai kode referral dari gua kedua itu Rizal Vijay ntar gue link di deskripsi kalian tinggal join aja di grup komunitas jamet Gisi, jangan sampai yang lain langsung join di grup komunitas jamet guys aku kenapa biru-ungunya nggak kecacau kenapa ungu biru juga pecah lu sengaja banget ya tapi nggak apa-apa lumayan, lumayan. gue taruh link di deskripsi kalian tinggal join aja di grup komunitas jamet iya met tenang met walaupun nggak pecah tapi pecah jam tasir oke okay, nice one mahkota sih biru dulu mahkota oke okay. enggak biru enggak mahkota Langsung dua-duanya tenang, Mat. Tenang. 33.000 ribu dikas. 33 ribu di. hmm, nah, Emang gokil. Polanya gokil nggak tuh? Polanya pola simpel, Pola ngebay tapi lumayan. Hmm. Ya, gokil lah. Gitu. Pola siapa dulu? Sok silahkan lah. Gitu. Dan jangan lupa dibantu tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya. Gitu. Komen-komen di bawah. Sok silahkan yang punya pola gacor, yang punya game gacor seperti gua. Silahkan komen aja di bawah, ntar gua mainin pola kalian satu-satu. Tenang, gak usah risau gitu. Gua mainin pola kalian satu-satu. Santo ya, ayo, oke nyangkut. Nice. Nyangkut. Nah, gue tanya bersama aku, lah. Iya, oke. gua oke Emang si kake ini lagi drop spara, guys ya. Emang boleh ya? Boleh lah ya, si kake lagi boleh-boleh, guys -boleh, ya gokil gokil ayo akhiran ke hmm, oke okay, 2000 lumayan tembaklah yoke hmm, yuk tembak dulu 2000 juga nggak apa-apa hmm, oke okay. tembak yuk dek okay. mana tembakannya goceng itu tadi ke pelit banget oke okay, pecah nice hijau enggak mau kalah bisa hijaunya nggak mau kalah hijau oh, juga nggak mau kalah kuning-kuning ikutan kuning, kuning hmm, cincin enggak kurang satu semua bisa tapi enggak papa dikasih super Aduh, kayaknya kita habis ini cabut aja. Iya, lagi sudah dikasih WD banyak banget, tuh. Udah, di udah dikasih WD, udah dikasih WD. Disok-sok silahkan. Kalian mau nyobain polanya? Sok, mangga yang punya pola gacor, game gacor, sok, mangga, guys ya. Gua pamit undur diri. See you next time di video-video guys selanjutnya. Bye bye.